Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi teman-teman dengan saya Bang WG Di Channel Warna Grafika hmm, Apa ya uh, Semoga teman-teman semua Sehat semuanya ya Sehat, bahagia Bertambah sukses Teman-teman Dan Uh, buat yang menjalankan puasa Ramadan Bagaimana puasanya teman-teman Apakah uh, Berjalan dengan lancar Semoga semuanya belum ada yang bolong ya Di hari keberapa nih Belum hitung lagi lah 7 <tuh>, ya Hari ke 7 kayaknya ya uh, Di belakang saya Artis Orkes Tengah Tiang no? Orkes Tengah Tiang Channel iya Ya teman-teman ya Uh, eh saya mau ngomong apa sih hmm, pokoknya ngomong aja dah ya pada video ini yang penting ada pembahasan walaupun uh, terkesan berlete-lete ya uh, jangan lupa teman-teman like subscribe comment and share buat channel warna grafika ya terima kasih buat kawan-kawan yang sudah uh, mensubscribe dan memberikan like-nya ya teman-teman Dan buat teman-teman yang Merasa kurang suka dengan Konten saya Dislike pun tak apa Daripada dicuekin sama sekali ya Teman-teman ya Oke okay. uh, Kali ini saya mau bahas apa ya hmm, Oh ya yeah. Pembahasan uh, Tentang Maraknya Dismonetisasi ya Dismonetisasi di Channel kawan-kawan Dan sulitnya uh, Sulitnya apa ya Sulitnya mengajukan banding ya Karena banyak yang bilang eh uh, Dengkul saya kelihatan <laughs> Dengkulnya lencip nah, uh, Tentang permasalahan banding yang Banyak mengatakan katanya Kalau banding itu nggak akan disetujui Uh, banding itu kemungkinannya Kecil Banding itu uh, Kemungkinannya Persentasinya Ya 10% ke bawah lah Lebih banyak nggak disetujuinya Gitu ya gitu. Nah uh, Saya akan cerita berdasarkan Pengalaman uh, Ini ya Pengalaman beberapa channel saya sendiri Seperti yang teman-teman Lihat Eh uh, Video-video pada channel warna grafika itu Ya kontennya konten-konten beresiko ya e, Album lagu, karaoke Ya pokoknya musik sangat beresiko Reuse konten ya teman-teman Jadi <tuh> e, Ya warna grafika sendiri mengalami beberapa kali dismonetisasi Ya teman-teman Kalau nggak salah 6 apa 6 apa tujuh kali pengajuanlah saya eh 6 pengajuan inilah eh ya pengajuan banding eh di situ eh, awalnya saya merasa gimana ya? awal-awal eh, ya, awal-awal awal-awal terkena dismonetisasi itu merasa sangat eh takut sekali ya dengan dengan mengajukan banding ya da, karena khawatir tidak disetujui akhirnya pada pertama kali Dismonetisasi itu saya biarkan menunggu sampai uh, 30 hari pada pada waktu yang ditentukan untuk mengajukan kembali gitu sementara waktu itu saya sudah Uh, memperbaiki channel saya uh, Deskripsinya uh, Judulnya Tagnya thumbnailnya sudah saya ganti Terus video-video uh, Yang uh, Ada lagunya juga Sudah saya hapusin semua Ternyata di saat uh, 30 hari itu Saya tidak disetujui juga gitu Padahal saya merasa Itu Kontennya sudah punya saya semua dan Uh, istilahnya sudah tidak ada tidak ada konten-konten yang punya orang lah. gitu. Nah di saat itu saya pikir nggak iya nih kalau harus nunggu 30 hari lagi deh. mau nggak mau uh, saya mengajukan banding. Nah uh, pengalaman saya banding pertama karena saya orang Indonesia dan tidak bisa berbahasa Inggris Akhirnya saya mengajukan banding dengan eh, bahasa Inggris Eh sorry Dengan bahasa Indonesia Gitu ya Nah saya baca dulu peraturannya Untuk melakukan appeal atau banding Itu eh, persyaratannya video harus di bawah dari 5 menit jadi nggak boleh lebih dari 5 menit 5 menit satu detik pun tak boleh ya boleh 4 menit 59 detik boleh ya yang kedua yang kedua video harus dibuat dengan bahasa yang didukung oleh YouTube gitu Lalu yang ketiga kita tidak boleh menghapus video apapun ya yang sudah dipublish ya teman-teman tidak boleh menghapus video apapun yang sudah dipublish uh, tapi pengalaman uh, saya saya sudah pernah di channel saya yang lain ya di channel Tobi Auli itu apa? Uh, saya sudah mengupload, tapi waktu itu masih saya unlisted. Ya, unlisted itu kan kalau di pilihan tuh ada waktu kita upload, kan ada private, unlist, ada publish. Ya, dan waktu itu saya terlupa, saya hapus uh, video tersebut gitu. Saya udah, udah khawatir, wah ini gagal karena ada video yang dihapus, tapi ternyata tidak. Berarti yang yang tidak boleh itu menghapus video yang sudah publish saja Kalau masih unlist atau private boleh di dihapus ya teman-teman gitu Nah uh, itu sudah yang keberapa ya Ketiga ya Nah setelah itu setelah kita upload video uh, bandingnya itu ya Kita uploadnya jangan dipublish teman-teman jadi, videonya harus disimpan di unlisted. Baru setelah itu, kita klik pengajuan banding. Ya, pengajuan banding. Dan, uh, link dari video tersebut kita masukkan di situ, baru kita ajukan. Ya, teman-teman. Nah, kita kembali ke pengalaman saya pertama kali mengajukan banding. Saya banding pakai bahasa Indonesia. Uh, dan saat itu juga saya di saat membuat videonya kan kita harus menerangkan nih gitu bahwa video itu punya kita ya teman-teman jadi kita harus harus kasih tahu cara rekamnya harus harus tahu proses kasih tahu proses editingnya harus tunjukin juga di video itu alat-alatnya ya yang kita pakai gitu dan di saat itu saya Eh, mengajukan, eh, saya upload, saya upload, dan eh, terkena klaim hak cipta. Jadi, videonya itu terkena klaim eh, hak cipta karena ada musik, ya. Karena saya saat itu yang saya jadikan bukti, yaitu video saya saat berkaraoke di kafe bersama teman-teman, ada musiknya terus kena klaim hak cipta gitu. Saya panik. Dan akhirnya buru-buru saya hapus Nah itu ya teman-teman ya Jadi teman-teman nggak boleh panik ya teman-teman Apapun yang terjadi apapun masalahnya Jangan panik ya teman-teman Kuncinya jangan panik Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Kalau teman-temannya tenang Oke pada pada uh, Ini Pada video Banding pertama Saya ditolak kembali Tuh ya Akhirnya harus menunggu ke 30 hari kemudian Jadinya Kita meraba-raba Mana yang salah sebetulnya videonya Youtube pun tak jelas Kan gitu Youtube pun tak jelas ini Kesalahannya di mana? Nggak dikasih tahu video Video mana yang bermasalah Ya teman-teman. Oke. Okay. Nah, selanjutnya baru akhirnya terpaksalah lah eh, kita periksa lagi semua yang ada musiknya sedikit pun saya akhirnya saya bisukan gitu. Saya bisukan dan baru mengajukan dan kemudian kemudian disetujui monetisasi lagi, nah, gitu ya. Lalu pada channel saya yang selanjutnya pada channel uh, bang uh, bang WG ya, itu pada channel bang WG pada saat itu uh, bang WG itu kontennya itu karaoke ya teman-teman, karaoke nggak lama berselang. Kena dismon juga teman-teman gitu. Nah, kena kena dismonetisasi waktu itu. Lalu saya sudah, sudah tahu eh, caranya ya. Untuk yang kedua kali kita pasti sudah lebih oke okay ya. Jadi saya coba eh, konsepkan apa yang akan saya katakan di video banding. Gitu di Microsoft Word saya ketik, lalu saya translate di Google Translate. Saya terjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, jadi di situ baru saya baca ya, sembari direkam seperti ini. Direkam, saya baca yang sudah ditranslate di uh, Google Translate. Ini saya bacakan, saya bacakan, dan uh, saya jelaskan bikin bikin karaoke nya alatnya saya punya alat sendiri editnya pakai e, VSDC video editing gitu saya saya jelaskan ya waktu itu gitu e, sesudah itu saya ajukan gagal nah memang e, betul juga ada betulnya juga kalau ada yang mengatakan bahwa asanya, eh, banding itu memang kemungkinan disetujuinya sangat sulit sekali sangat kecil ya. tapi bukan berarti tidak bisa eh, tidak bisa disetujui ya. bukan berarti tidak ada kesempatan saya berpikir eh, saya pikirkan kembali youtube bukan bukan tiada maaf ya karena eh, buat buat YouTube kita ini konten kreator aset ya. Kalau, kalau di pabrik eh, kita ini mesin produksinya ya teman, -teman. Kita yang memproduksi eh, produk-produknya YouTube kita yang memproduksi memproduksi video-video ya. Nah kalau, kalau YouTube itu production house kita ini artisnya gitu. Yang nggak ada kita, nggak ada kita, tidak ada video di YouTube. Kita lah yang memproduksi semua video-video yang ada di YouTube. Semua konten kreator ya, itu mau videonya tutorial, vlog, pendidikan, apa segala macam hiburan, musik. Kita konten kreator. Jadi YouTube pun tidak ingin kehilangan konten kreator. Ya, Tapi dengan kata kutip Konten eh, kreator yang produktif ya Bukan konten kreator yang malas gitu. Jadi eh, Pengalaman saya berkali-kali Terkena di dismonetisasi Saya ada beberapa channel di warna grafika Saya eh, mungkin lima kali mengajukan banding Di tobe auli juga Ya 6 kali ya di Tobi Auli terus di Bang WG juga saya e, berapa kali banding dan ada juga beberapa channel kawan-kawan yang terkena dismonetisasi saya bantu e, untuk urusan dismonetisasinya dan berhasil jadi saya mengambil kesimpulan bahwasanya tidak susah karena saya e, dalam beberapa proses mengajukan banding itu saya dua kali gagal. Dua kali gagal, selebihnya itu berhasil. Jadi, ada yang harus teman-teman eh, perhatikan dalam mengajukan banding. Pertama, di saat teman-teman terkena dismonetisasi, ya, eh, jangan terburu-buru, jangan panik, ya, jangan terburu-buru terus. Teman, eh, hari itu dismonetisasi terus hari itu juga mengajukan banding atau eh, besoknya mengajukan banding teman-teman santai saja karena kan dia punya waktu 14 hari kalau nggak salah batasnya untuk mengajukan banding maksudnya apa maksudnya youtube itu ingin kita memikirkan dulu gitu memikirkan apa kesalahan kita eh, dengan kata lain merenungkan lah ya teman-teman merenungkan dan kita pun di situ berkesempatan seandainya memang benar-benar itu e, videonya punya orang lain gitu ya kita bisa pikirkan e, kalimat apa yang mau kita jelaskan ke YouTube gitu terus untuk video pembuktiannya rekayasanya e, seperti apa gitu misalnya untuk konten album lagu ataupun untuk konten song cover Cover musik, cover lagu uh, untuk uh, apa konten karaoke ya, gitu. Tentunya teman-teman harus pikirkan uh, yang yang kontennya main comot dari YouTube download terus teman-teman rubah, berarti teman-teman harus membuktikan bahwa teman-teman memang punya alat musik untuk memproduksi itu, gitu ya pikirkan gitu. Nah, apakah? teman-teman bikin video pembuktiannya ke tempat karaoke kah atau ke tempat hiburan di situ teman-teman sedang merekam e, di, e, minta tolong sama teman yang lain untuk merekamkan kegiatan teman-teman sedang merekamnya ya teman-teman ya gitu jadi harus harus masuk akal penjelasannya teman-teman gitu jadi kalau penjelasannya masuk akal e, dan walaupun itu bukan punya teman-teman keterima kok keterima juga ya teman-teman ya keterima gitu yang selanjutnya eh, yang yang yang selanjutnya saya mengajukan itu saya sudah kapok mengajukan eh, banding itu buru-buru teman, teman jadi teman-teman usahakan kalau ingin berhasil pengajuan bandingnya atau ofilnya usahakan teman-teman bersabar di last minute ya biarkan dulu biarkan dulu channel itu teman-teman dalam keadaan dismonet teman-teman guaasa saking sih nggak ada iklannya karena banyak channel besar pun tidak ada iklannya ya gitu karena sebenarnya iklan ini iklan di YouTube ini kalau kalau teman-teman mau main jujur uangnya nggak seberapa ya teman-teman Youtuber-youtuber besar itu Dapat uang besarnya Enggak dari Dari view kok Enggak dari iklan ya uh, Mereka Ada banyak penghasilan di youtube itu ya Ada dari merchandise Ada uh, Dari endorse ya Gitu itu yang Itu yang diharapkan itu yang besar Karena langsung ya teman-teman Kalau kalau dari iklan palingan Dari, dari Soko yang ribu atau sekian ratus ribu yang nonton, uangnya hanya sekian lah gitu. Kalau nggak salah satu view-nya itu cuma berapa rupiah lah gitu. Cuma 20 rupiah kalau saya pernah bagi penghasilan di warna grafika itu. Penontonnya sekian ratus ribu, uangnya sekian juta, hasilnya cuma 17 rupiahan lah. Kira-kira begitulah, kurang lebih, ya, teman-teman. Nah, jadi... Jangan buru-buru, biarkan saja, nggak usah gengsi Jadi, ajukan eh, Banding itu Di last minute ya. Kalau bisa eh, Besoknya sudah mau habis waktu eh, Malamnya sudah kita Ajukan, atau Dua hari, tiga hari sebelum habis waktu Baru kita Ajukan banding Lumayan teman-teman, ya kan, daripada harus nunggu sebulan Lebih baik kita Hanya menunggu 10 Hari atau 11 hari ya, nah seperti itu, teman-teman. Karena kebanyakan yang kena dismonet terus langsung banding, itu ditolak. Entah kenapa, penyebabnya mungkin dianggapnya YouTube itu uh, kita nggak mikir gitu, kita nggak nyesel, kita nggak merenung gitu. Kita merasa benar gitu ya, teman-teman. Oke, okay. nah. Uh, Sorry ya, ngomongnya loncat-loncat karena saya nggak pakai konsep, tapi e, saya harap teman-teman yang ngimak mengerti ya. Nah, untuk video itu sendiri ya, untuk video sendiri, e, video harus di bawah 5 menit, terus harus e, yang kedua harus menunjukkan e, proses perekaman, editing ya, e, ataupun alat-alat yang membuktikan bahwa video itu memang diproduksi oleh kita. Ya, dan benar milik kita, ya yang ketiga yang ketiga di dalam eh, satu menit pertama, ya eh, di dalam satu menit pertama teman-teman harus eh, memberikan informasi tentang siapa teman-teman eh, dan apa nama channelnya. Uh, terus Video apa yang ada di channel tersebut Ya secara keseluruhan ya Bukan hanya satu video Yang teman-teman anggap bermasalah Ya gitu ya teman-teman Jadi misalnya Hello my name is Taufi Gunawan I am content creator of Warna Grafika Studio uh, My channel content Art, tutorial uh, Karaoke music album, song cover, vlog, bla bla bla bla lah seperti itu pokoknya itu harus sudah tersebut dalam satu menit pertama, ya, nah baru uh, selanjutnya di selanjutnya teman-teman ya bilang lah thank you to give me opportunity uh, to apa Uh, to make this ah pokoknya gitu dah bahasa Inggris deh <laughs> ya yeah, saya harus melihat Google dulu ya thank you uh, gini pokoknya thank you to make eh uh, uh, thank you to give me opportunity to apply this this appeals video for warna grafika channel gitu lah. ucap uh, pertama ucapan terima kasih karena sudah diberi kesempatan hmm, mengajukan video banding begono kira-kira ya lalu selanjutnya teman-teman eh, mengakui kesalahan teman-teman ke gitu ya memohon maaf gitu eh, memohon maaf gitu, bahwa eh, sudah melakukan mungkin sudah melakukan kesalahan gitu ya agak-agak agak-agak ini dikit lah kita agak-agak ngeles dikit ya saya, eh, saya memohon maaf apabila telah melakukan kesalahan melanggar pedoman komunitas nah nanti bahasa Inggrisnya teman-teman translate sendirilah di Google Translate ya teman-teman nah gitu uh, terus bilanglah di situ sesungguhnya saya juga uh, saya akui bahwa sesungguhnya saya ini masih uh, pemula dan masih harus banyak mempelajari tentang uh, pedoman komunitas. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, lalu eh, tadi udah ke minta maaf ya? Nah, lalu teman-teman, eh, selanjutnya coba menjelaskan gitu, eh, coba menjelaskan isi dari eh, konten video teman-teman. Nah, gitu ya? Nah, berhubung eh, saya tidak mengetahui kesalahan apa dan... Ada di video yang mana kesalahan itu, maka izinkanlah saya untuk menjelaskan uh, proses produksi dari video yang saya upload di channel saya. Gitu ya, teman-teman? Ya, nah gitu loh, teman-teman. Lah, bikinlah apa misalnya video-video uh, lirik musik ya, uh, musiknya diambil dari mana, terus udah gitu proses editingnya bagaimana untuk untuk visualnya gambarnya teman-teman ambil dari mana terus editingnya ya lirik musik itu teksnya bagaimana ngeditnya ngepasinnya bagaimana dan pakai e, aplikasi editing apa ya gitu ya teman-teman e, nah sudah sesudah itu baru teman-teman sudah merasa sudah menjelaskan dan videonya itu juga disertakan ya nantinya di saat teman-teman ngedit video bandingnya, lalu yang terakhir adalah teman-teman eh, meminta diberikan kesempatan kembali eh, dan katakanlah di situ bahwa teman-teman eh, sesungguhnya sangat sangat suka menjadi konten kreator teman-teman. Mencintai aktivitas Sebagai konten kreator, Ya bilang lah bla bla bla I really love to be uh, Apa konten kreator. Youtube is My New life now I'm very happy in Youtube ah, Pokoknya begitulah teman teman nih. Pokoknya seperti kita ngomong Sama pacar kita sanjung sanjung gitu. Kalau lagi minta maaf kita sanjung sanjung Ya yeah gitu. Nah setelah itu baru teman-teman uh, serasa sudah mantap semua baru diajukan ya teman-teman. Saya rasa nggak uh, sulit juga teman-teman dan dari sekian banyak saya melakukan banding atau opil selalu berhasil ya teman-teman. Teman-teman bisa lihatlah contoh-contoh video bandingnya di warna grafika sendiri. Ada beberapa Contoh video banding Yang sengaja saya jadikan eh, Saya jadikan Konten saya jadikan video artinya enggak, enggak saya Hapus ya setelah unlisted itu Setelah disetujui lalu saya Ini lalu saya Publish ya di tobi auli juga Ada beberapa biji eh, Video banding di Bang wg Juga ada beberapa video banding, lalu di channel saya yang hasbi hafiza tv juga ada beberapa video banding wah saya sudah, sudah banyak membuat video banding teman-teman dan e, dua kali gagal di awal-awal dan selanjutnya selanjutnya alhamdulillah selalu disetujui bandingnya jadi ya mungkin ada benarnya melakukan banding itu sulit sudah, dia kenapa? Karena kita harus berbahasa Inggris. Yang kedua, harus memberikan bukti eh, yang masuk akal. Ya. ya, mungkin YouTube nggak perlu yang benar yang masuk akal. Ya, Ya teman-teman, jangan lupa kita nih, aset buat, buat YouTube. Mereka juga nggak ingin kehilangan asetnya, nggak ingin kehilangan artisnya. Sebenarnya, YouTube juga tidak mau membuang. Ingat, kita bukan karyawan YouTube. Uh, buat YouTube kita adalah partner, makanya di YouTube itu uh, bukan employment ya uh, karyawannya YouTube itu yang ada di sana yang di kantor-kantornya YouTube. Kalau kita itu tergabung dalam YouTube Partnership Program dalam program uh, partnershipnya ya, kemitraan ya. Jadi kita ini mitranya YouTube, kita ini yang memberikan keuntungan juga buat YouTube, tapi YouTube juga Uh, ingin menjaga komunitasnya, ya semuanya untung, ya mau pengiklan mau konten kreator ya semuanya tidak ada yang merasa dirugikan. Oke okay, demikian cuap-cuap saya pada video kali ini teman-teman semoga teman-teman berkenan ya sekali lagi kita saling mendoakan supaya sukses dalam menjadi konten kreator. Sukses di dunia maya dan sukses di dunia nyata ya teman-teman Semoga keberkahan eh, dan kesuksesan serta keselamatan menjadi milik kita semua ya teman-teman Tetap semangat Tetap semangat teman-teman ya Akhirnya saya pamit undur diri wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu